Selanjutnya kita akan mengambil kepada zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu per yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh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 Untuk zodiak pertama di sini adalah seorang yang berzodiak Gemini yang berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni dan Five of One di sini mengartikan seseorang Gemini akan mendapatkan kerjasama dengan orang lain di bulan Juli tahun 2020. Jadi di sini keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Juli adalah. Di dalam kategori karir dan pekerjaan, di sini juga menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan kerjasama serta bantuan dari orang lain untuk menunjang serta mendapatkan karir yang lebih bagus lagi, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi dibanding pekerjaan yang sebelumnya. Dan di sini, seorang Gemini mendapat kesempatan untuk kerjasama dengan seseorang yang lebih sukses, yang mengajaknya untuk sukses bersama, dan untuk support energi yang didapatkannya adalah. Kenaik of Pentacle Secara umumnya Kenaik of Pentacle itu diartikan Seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Jadi di sini seorang Gemini Menggambarkan Ia akan mendapatkan keberuntungan Di dalam kategori karir dan pekerjaan Dan di sini menggambarkan seorang Gemini Mendapatkan kesempatan untuk Kerjasama dengan seseorang yang lebih sukses Darinya yang mengajak dirinya Untuk sukses bersama Dan di sini seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Mendukung serta mensupport Seorang Gemini agar mengambil kesempatan tersebut sehingga di bulan Juli ia mendapatkan kesempatan untuk meraih karir dan pekerjaan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi dari bulan sebelumnya dan untuk kartu kesimpulannya adalah Hai Zagman Secara umum, judgment itu diartikan kesempurnaan. Jadi untuk seorang gemini di bulan Juli tahun 2020 mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan di sini ia mendapatkan kesempatan dan peluang untuk meniti karir bersama seseorang yang sukses, yang mengajaknya sukses bersama yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan dekan di sini menggambarkan Seorang Gemini mendapatkan kesempatan untuk karir yang lebih sempurna, itu dikarenakan ia dipantau ataupun didukung dari seseorang, serta diajak dari orang yang sukses terlebih dahulu dari dirinya yang mengajak agar mereka sukses bersama. Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang kedua yang bakal sukses di bulan Juli tahun 2020 adalah Nine of Swords ataupun Sembilan Pedang di sini itu zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di sini menggambarkan Nine of Swords seseorang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan jadi untuk seorang libra di bulan Juli tahun 2020 keberuntungannya adalah di dalam kategori kesehatan yang dimana seorang libra yang dulunya selalu teringat teringat masa lalu yang membuatnya agak sedikit susah tidur malam dan apabila ia sudah tertidur ia bangun untuk memikirkan suatu masalah tersebut. Namun di satu sisi, seorang Libra sangat beruntung di bulan Juli tahun 2020 itu dikarenakan seorang Libra mampu mengatasi atas masalah kesehatan yang ia alami di bulan Juli tahun 2020 dengan dukungan pasangan ataupun orang di sekitarnya. Dan di sini juga dikategorikan seorang Libra akan mendapatkan kesehatan yang sangat sempurna dibanding bulan sebelumnya di bulan Juli tahun 2020 dan di sini sosok seorang libra sangat fokus kepada kesehatan di bulan Juli tahun 2020 yang menunjang kesehatannya mendapatkan kategori yang sempurna dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah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 yang dimana ia mendapatkan masukan dan support energi dari seseorang yang sangat dihargainya tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang sangat dekat dengan seorang Libra sendiri di sini seseorang tersebut memberikan masukan kepada seorang Libra agar lebih fokus lagi kepada kesehatannya di bulan Juli tahun 2020 dan bejat di disini menggambarkan seorang Libra mendapatkan kesempurnaan kesehatan itu dikarenakan ia fokus dan mendapatkan masukan dari seseorang agar lebih fokus lagi untuk kesehatannya di bulan Juli tahun 2020. Dan di sini seorang Libra akan mendapatkan kategori kesehatan yang sangat sempurna di bulan Juli tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan seorang Libra adalah zodiak yang beruntung di bulan Juli di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya kita ke kartu yang ketiga, yaitu zodiak yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah. eight of cup ataupun delapan piala. Di zodiak yang ketiga, kita mendapatkan zodiak Virgo yaitu di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Jadi untuk keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak Virgo di bulan Juli tahun 2020 itu adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini seorang Virgo akan menata kembali hubungannya bersama pasangan untuk kejenjang yang lebih serius jadi seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020 akan lebih fokus dan akan lebih suka menyendiri untuk menentukan dan melihat kebahagiaan yang tidak selalu kelihatan yang ditandai dengan delapan piala ataupun Eight of cup dan di disini seorang Virgo akan mengambil keputusan untuk serius kepada pasangan dan mengambil langkah untuk ke jenjang yang berikutnya Ataupun ke jenjang pernikahan, dan di sini seorang Virgo akan disambut dan direspon secara positif oleh seorang pasangan Virgo sendiri. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umum, King of Pentacle itu seseorang yang sudah tua ataupun yang sangat dihormati oleh seorang Virgo sendiri. Di sini, seorang Virgo ingin mengambil langkah untuk ke jenjang yang lebih serius bersama pasangan. Dan di responsel tak ditanggapi oleh seorang pasangan secara positif. Di sini King Open Takal itu diartikan seorang orang tua Virgo sendiri dan orang tua pasangan dari Virgo sendiri. Jadi di sini menggambarkan orang tua dan orang tua pasangan Virgo sangat mendukung langkah yang diambil oleh seorang Virgo untuk kejenjang hubungan yang lebih serius ataupun kejenjang pernikahan. Dan jika kartu Dejat Gemin kita gabungkan dengan kartu seorang zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 yaitu zodiak Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo akan merenungi soal asmaranya dan menentukan pilihan serta mengambil jalan untuk kejenjang yang lebih serius bersama pasangan yaitu kejenjang pernikahan dan di sini seorang pasangan akan menanggapi secara positif dan memberikan respon yang positif dan seseorang orang tua Virgo ataupun orang tua pasangan akan mendukung langkah yang diambil oleh seorang Virgo bersama seorang pasangan untuk kejenjang yang lebih serius di dalam kategori hubungan asmara dan berjadwal di sini menggambarkan kesempurnaan akan didapatkan oleh seorang Virgo di dalam kategori hubungan asmara yaitu ia mendapatkan respon positif dari pasangan dan mendapatkan support dan dukungan dari orang tua Virgo sendiri dan orang tua pasangan untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 yaitu hubungan asmara yang sangat bahagia. Jadi untuk zodiak yang ketiga zodiak Virgo, ia beruntung di dalam kategori hubungan asmara Selanjutnya kita ke zodiak yang keempat yaitu zodiak yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah Two of Pentacles ataupun dua koin. Untuk zodiak keempat yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah zodiak Pisces yang diangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Dan di dalam kategori keberuntungan yang dapatkan oleh zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2020 adalah di dalam kategori keuangan. Di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces di bulan Juli tahun 2020 itu berada di zona nyaman ataupun zona kestabilan serta proses untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Dan seorang Pisces akan mengambil suatu langkah ataupun mengambil suatu cara untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 dan ia akan mendapatkannya dan di bulan Juli juga seorang pasangan sangat memberikan respon positif dan dukungan kepada seorang Pisces agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 jadi di sini itu Zodiac yang keempat ialah Zodiac Pisces yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah zodiak Pisces. Di sini seorang Pisces akan mendapatkan zona nyaman dalam keuangan dan zona kestabilan dan di satu sisi ia mengambil langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan ia akan mendapatkannya yang didukung penuh oleh seorang pasangan zodiak Pisces sendiri dan jika kartu Rezeki dan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 yaitu zodiak Pisces sini menggambarkan Keuangan Pisces di bulan Juli akan zona nyaman ataupun zona stabil sehingga di satu sisi ia mengambil langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan ia akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori keuangan tersebut dan di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan penuh dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya yang saat ini dan kartu The Judgment di sini menggambarkan seorang Pisces. Itu mendapatkan keuangan di dalam kategori yang sempurna di bulan Juli tahun 2020, dengan langkah yang ia ambil bertujuan untuk memperbaiki keuangannya. Dan di sini, ia akan sukses untuk menunjang keuangannya di bulan Juli tahun 2020. Dan disinilah seorang pasangan mengambil ataupun memberikan dukungan yang penuh, sehingga di sini kartu jejak dan menggambarkan kesempurnaan akan didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Juli tahun 2020 di dalam kategori keuangan. Jadi, untuk zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah zodiak Rises di dalam kategori keuangan. Dan di sini kita simpulkan untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020 adalah zodiak Gemini, yaitu keberuntungan di dalam kategori karir. Selanjutnya adalah zodiak Libra yang keberuntungannya di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya adalah zodiak Virgo yang keberuntungannya di dalam kategori hubungan asmara. Selanjutnya, di zodiak yang keempat ataupun zodiak yang terakhir yang mendapatkan keberuntungan di bulan Juli tahun 2020 adalah zodiak Pisces yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Juli tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.